Baiklah, para sahabat selalu dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita selalu dibikin bahagia dengan momen dimana Bunda Lesti dan Papa Bilar saat merayakan anniversary pernikahan yang ke satu tahun, potret yang sangat membahagiakan, dirangkul, dipeluk, dan dicium. Masya Allah, banget ya pokoknya kasih sayang yang sangat amat luar biasa dari keduanya. Semoga pernikahannya langgeng, rumah tangganya sakinah, mawadah warohmah, dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Ini sih kebahagiaan yang kita dapatkan dari Lesti dan Bilar. Masya Allah, bahagia terus untuk kedua kesayangan kita. Semoga semakin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Bilar. Kemudian bersahabat disimak juga di unggahan nya Pak Ferry semalam nih bersahabat yang memposting foto Bareng pasangan Lesti dan Bilar di acara momen pernikahan Kita juga bersahabat yang salvo kalimat yang diposting oleh Pak Ferry hari ini setahun yang lalu Sampai mau memisahkan kalian Rizky Bilar Lesti kejora heavy Happy Anniversary Wow dapat ucapan tuh dari Pak Ferry ya akhirnya Dapat ucapan juga dari Faferi Fernandes Mudah-mudahan doa baiknya diijabah Dan semoga persahabatnya semakin banyak lagi Doa dan support yang diberikan dari orang-orang baik dan orang hebat Yang selalu tulus mencintai idola kita Kemudian persahabat disimbang juga info penting Untuk warga Konoha diingatkan kembali Semua love lovers Indonesia terkhusus Jangan sampai lupa besok Bakal ada acara besar reuni akbar Les Lovers Indonesia. Tanggal 21 Agustus 2022 hari minggu besok, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempatnya di Taman Impian Jaya Ancol, area zona 5 dan 6, Pantai Laguun. Jadi untuk semuanya yang ingin berpartisipasi, mudah-mudahan tersahabat ya, makin kompak, makin solid, dan silaturahmi tetap terjaga. Ini momen yang sangat luar biasa. Untuk seluruh warga Konoha yang ingin tentunya bersilaturahmi, dalam acara reuni akbar oleh Solo Force Indonesia, kalian langsung aja daftarkan diri Anda bersahabat ya, untuk ikut berpartisipasi di acara tersebut. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik nih. Disimak juga bersahabat ya, yang ingin ikutan, kalian tentunya harus iuran tujuh ribu per orang. Iuran ini persahabat ya, sudah termasuk tiket masuk, ancol, biaya konsumsi, souvenir, dan hadiah lomba nih. Untuk yang bawa anak usia di bawah 2 tahun dan tidak melewati tinggi badan 100 cm gratis. Usia 2 tahun ke atas dan membawa anggota keluarga kerabat dikenakan lima 55000 per orang, termasuk tiket masuk, ancol, dan konsumsi. Disimak baik-baik ya infonya persahabat ya, yuk sama-sama terus kita support yang terbaik. Mudah-mudahan kekompangan kita terjalin dengan baik dan semakin solid ya Untuk semuanya yang belum menjadi anggota Lesnar Siapapun boleh ikut yang penting fans yang baik Fans yang selalu men-support idola kesayangan kita Yuk sama-sama kita jaga silaturahmi kita Dengan mengikuti acara Reuni Akbar Lesnar Lovers Indonesia Selanjutnya, persahabat, disimak juga nih. Ini momen yang sangat tentunya membuat kita terharu nih, persahabat. Ya. Di vlognya Irfan. ada fans dari negeri jiran, Malaysia. Kita lihat, persahabat ya. Lagi bersama Irfan dan video call dengan Papa Bilar, Bunda Lesti Kejora, langsung menangis. Persahabat ya, terharu. Menangis video call dengan Lesti Bilar dan langsung dibawa ke studio Indosiar dan Alhamdulillah Papa Bilar Bunda Lesti langsung membantu salah satu fans Leslar yang tentunya ada di Malaysia lagi kesusahan di Jakarta langsung dibantu oleh Papa dan Bunda Lesti inilah kebahagiaan dan kita semakin bangga kepada Leslar mudah-mudahan rezekinya selalu berkah dan barokah momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Al-Fatih Oscar FC Talimat caption pun dituliskan Masya Allah banyak yang sayang sama Leslar, fans dari negeri jiran sampai nangis video koran sama Leslar. Inilah tentunya membuat kita semakin bangga kepada idola, dimanapun mereka disayang, dimanapun tempat mereka selalu tentunya mendapatkan support dan dukungan. Berikutnya persahabat di Simbang juga, semalam kita mendapatkan Cidukan, Bunda Lesti, Papa Pilar, main badminton nih, persahabatnya Masya Allah, Bundanya El, emang luar biasa banget semangatnya Masya Allah, semangat 45 lima terus nih untuk Bunda Lesti ya, yang selalu berolahraga, mudah-mudahan sehat selalu untuk Bunda El, dan kita juga mendapatkan Cidukan di lapangan badminton nih. Kita lihat persahabat ya, lesti bila terlihat sangat mesra banget tuh berpelukan di tengah lapangan, masya Allah, memang dunia serasa milik berdua banget persahabat yang lain mah memang kontrak nih. Lesti bila selalu romantis, lesti bila selalu menunjukkan kemesraan. Mudah-mudahan langgeng bahagia terus untuk rumah tangganya. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun KHB30 Namun kita juga salvok kalimat caption yang dituliskan Pak Bos, bisa nggak fokus ke bola aja biar Les sendiri di ditepok bulu? kasihan Jonglo nggak bernapas bernafas katanya tuh, aduh bikin ngakak banget ya Jong Kasihan Kasian tuh nggak bernafas melihat kemesraan Lasty Villar di tengah lapangan Inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa Berikutnya juga persahabat bangmin akan menginfokan polling sementara nih, penampilan paling dinanti di HUT SCTV ke-32. Alhamdulillah Rizky Bilar dan Lesti berada di posisi puncak dengan perolehan voting 9.455 votes, dan di nomor 2 ada pasangan Haiko dan Rangga Azop. Perolehan voting 8.867 votes Yuk, sama-sama kita support dan dukung idola kesayangan kita di penampilan paling dinanti di hood SCTV yang ke-32 Dan pastinya juga kita masih menunggu cilukan terbaru, kabar baik dan kabar bahagia berikutnya Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan kabar baik dari Lesti dan Pilar tentunya